halo guys sama datang lagi kembali di channel youtube info ginekinya guys jadi ceritanya ini saya ingin berbagi pengalaman saya di pendakian gunung Merbabu via ganci ganci itu di selo ya sampingnya Jadi trailnya itu di ganci itu nanjak-nanjak dan hutan-hutannya terlihat sangat seram, beneran, nggak bohong, beneran, sangat lebat di sana tuh. Beda sama kayak di Swanting dan lain-lainnya. Ya memang mendominasi hutan semua, tapi yang dari ganci ini memang beda, memang beda, bener. Dari ganci sendiri sudah memiliki sejarah. Ada yang patung harimau tuh itu sudah memiliki sejarah sendiri dan ganci itu sendiri sudah memiliki sejarah sendiri dan saya tidak akan membahas tentang sejarah ganci saya hanya lewat di sana. jadi saya tuh empat orang berangkat dari base camp itu jam 7 pagi ya semuanya telah memenuhi persyaratan untuk mendaki ini tapi ini mendakinya sebelum corona ya guys kira-kira dua tahun yang lalu sebelum corona. Jadi waktu mendaki di pos pertama yaitu pos Gancik. Itu kita memang disajikan dengan wahana-wahana yang sangat menarik ya guys. Warnanya bagus, sangat indah dan pemandangannya itu. Gunung Lawu puncaknya aja kelihatan dari situ. Karena Gancik sendiri itu tingginya 1800 di atas permukaan air laut, jadi sudah lumayan sangat tinggi. Terus sehabis itu kita masuk ke hutan-hutan itu, jadi itu kita masuk ke area mau ke pos 2 ya guys dari basket, mau ke pos 2 Nah, jadi lewat situ itu sangat beda sendiri, benar. Ini sangat beda, beda sekali. Saya nggak bohong, beda sama kayak di pos-pos lainnya, di pos Ganjek ini. Itu memiliki hutan yang tidak biasa, jadi hutannya sangat lebat sekali dan e, banyak semak-semaknya yang rumputnya tinggi-tinggi. Jadi, e, beberapa pendaki yang badannya di atas 200 cm tingginya, mundur hmm, dari situ, itu sudah seperti terowongan. Nah, jadi itu yang pertama, yang kedua, saya dan teman-teman tuh. Daki waktu gerimis, jadi ini pengalaman banget ya. Ini nggak bohong bener. Waktu gerimis, jadi suasana di dalam uh, hutan pegunungan tuh ya sangat serem lah. Tidak bisa dikatakan dengan sesuatu ya. Suara hujan dan suara yang lainnya, bener suara yang lainnya. Jadi yang pertama daki ya ada tiga regu yang sudah duluan dan kelompok kami yang belakangan. Jadi kami kloter terakhir yang daki ke sana. Waktu masuk ke pos 2, saya sebagai leader di sana, saya sebagai penunjuk jalan. Dan teman saya yang paling belakang sebagai penjaga yang tengah-tengah sebagai pembawa barang-barang serta kebutuhan kita ya di puncak nanti jadi saya ke sana tuh ya perjalanan ya 5 jam ya 5 jam sampai puncak ya tapi saya baru nyampe di pos 2nya itu aja itu sudah sangat serem sekali bener nggak bohong deh waktu sudah sampai pos 2 itu sudah mulai badai guys itu kan ada bikin bukit teletabis ya guys Nah, itu ada bukit-bukit Telaga di situ sangat-sangat serem beneran nggak bohong gimana seremnya kami menunggu badai selesai itu sampai kira-kira kami sampai di Bukit teletabis itu jam 12 siang ya jam 12 siang kami prepare sholat dan MCK lah, MCK mulai kebutuhan masing-masing lah. Sapi itu kami langsung mendirikan tenda. Dan kami mendirikan tenda di antara pohon-pohon karena badai ya guys. Karena badai jadi mendirikan di, di antara pohon-pohon. Jadi kami di sana itu selama sampai jam 11 malam guys karena badainya sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan juga untuk keselamatan. Ya, badai itu memang sampai pohon yang di samping kami itu bisa bengkok sekitar 45 derajat, bayangkan. Sangat sangat ngeri badainya. Badai gunung biasa ya. Mungkin yang sudah pengalaman mendaki mungkin tahu badai seperti itu. Jadi, saat kami mendaki, ya, ada yang jaga di luar tenda. Kami bergantian jaga di luar tenda. Waktu asar masuk, kita sholat bersama. Ah, lalu kita masuk lagi ke tenda karena kondisi dan cuaca geribis dan badai. Habis itu, maghrib juga kita sholat bersama. Ah, dalam tenda, habis itu Isya juga isyak ke atas itu yang jaga di luar tenda tuh saya sendiri saya sendiri yang lainnya saya suruh masuk karena pada nggak berani alasannya seperti ini jadi dua orang teman saya tuh dia numpang kencing dia izin sama saya mau kencing dulu di semak-semak di baratnya tenda kami jadi waktu dia kencing guys waktu dia kencing dia tuh mendengarkan suara mereka suara seperti suara orang manggil, orang memanggil-manggil. Hei, hei, hei, ya, seperti itulah, dia bilang seperti itu. Jadi yang kenceng itu dia buru-buru, dia ke susu, dia lari langsung, lari terbirit-birit menuju tenda. Saya tanya, ada apa? Ini malam-malam jangan buat masalah. E, enggak, Mas, ini tadi saya tadi kan bohong air kecil tapi ada manggil-manggil alah kamu ini bohong itu balasan saya pada dia ayo udah bersama saya nggak berani jaga untuk ini masa aja yang jaga Oh iya iya siap udah cepet sana masuk dalam tenda itu kata saya jadi mereka masuk ke dalam tenda dan saya tuh di luar sendiri sambil menghangatkan tubuh pakai kompor pak juga dengan tutupin corongnya tuh jadi kan angin tidak masuk dan serem memang serem ya memang serem banyak pendaki yang lewat ada pendaki ada sekelompok orang yang lewat ada lima orang ada enam orang itu orang dan ketika pendaki itu kan biasa ya bunga-bungaan ya bunga-bungaan itu panggil-panggilan biasa ya misalnya hei dari mana? Itu biasa ya seperti itu ya. Hei, salam pendaki itu biasa ya. bunga seperti itu biasa. Nah, ini waktu mereka saya bengokin. "Hei, Mas, hati-hati, ada badai." Saya bengok seperti itu. Tetapi masa itu enggak respon dan mereka jalan itu normal saja. Padahal cuaca itu cuaca itu badai. Dan mereka jalan sangat normal, normal seperti tidak kena badai. Saya melihat dengan kepala saya sendiri, tapi mereka ya tidak melihat ke belakang. Jadi saya panggil tidak melihat ke belakang. Ya saya positif tinggi aja, ah mungkin nggak dengar karena anginnya arahnya ke selatan. Mereka ada di barat, mungkin tidak dengar ya. Lalu jam 12 malam, saya mulai kedinginan, saya masuk tenda besok ada di luar yang loncat-loncat Saya kira itu yang loncat-loncat itu ular atau sebagainya Saya keluar langsung Dan ternyata yang loncat-loncat itu bukan ular Dan juga bukan hewan Itu Pocong Saya lihat dengan kepala saya sendiri Terus saya bilang sama Pocong itu Kamu kenapa? Ada apa? Terus Ya karena keberanian saya ya bukannya sombong karena keberanian saya pocong itu hilang dan saya tidak takut sedikit pun dengan pocong itu lalu saya selesai dengan pocong itu saya masuk lagi ke tenda ada yang nyoroti tenda kami guys disoroti pakai swat sensor yang padang itu lo guys senter yang terang itu guys nah, jadi di senter dipakai itu ada kami di ini. saya jadi curiga siapa yang tadi malam-malam segini gak sopan orang pada tidur dan teman saya saya bangun eh ada yang nganteri mereka tidak berani keluar udah saya keluar saya datangin ada apa mas nyenterin mas dan kagetnya mas itu bingung langsung lari ini maksudnya apa seperti ini langsung lari ke atas Larinya itu nggak nggak berhenti sampai atas, nggak berhenti, ya. suar guys. Gak ngapus, sih nggak ngapu sih, nggak berhenti sampai bukit tercapai sampai pos tiga, nggak berhenti. Ini orang apa apa hebat kali dia. Dan saya jujur belum sempat melihat mukanya karena ditutupi pakai masker. Dan orangnya itu tinggi sekali, ya. lihat wajahnya, petang-petang ya, guys. Dan saya balik lagi tenda dan saya mendengarkan ada orang yang bengok-bengok seperti ini kira-kira Mas Yuda jadi panggilnya Mas Yuda nah, saya saya langsung respon gak ada Mas Yuda mas saya, terus dia nggak dengar dia panggil Mas Yuda sampai lima kali akhirnya saya panggil teman-teman saya keluar untuk bantu bengok jadi akhirnya mereka saya panggil tiga orang, tuh panggil, dan kami bengok bareng-bareng. Ayo kita bengokin, bahwasanya Mas Yuda tidak ada. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Mas Yuda tidak ada. Jadi, kami tiga itu, tiga, apa? Kami berempat itu bengok bareng-bareng, dan akhirnya yang di atas itu dengar. Apa iya, Mas? Coba, Mas, kesini terus uh, langsung. Oh iya, iya, sebentar kami langsung iya langsung respon itu. jadi kami gandeng kabutnya kabut gandeng kabut dan badannya telah usai kami melanjutkan perjalanan kami untuk ke puncak kami toko toko tenda habis itu kami ke atas bukit teletapis sampai di puncak bukit teletapis kami Bertemu dengan mas saya nyari temennya itu yang namanya Mas Yuda. Itu dan memang memang manusia, memang orang, dia rekan pendaki juga. Katanya sih dari kota Tit, sensornya. ya mungkin nah, nyari Mas Yuda. Terus saya bertanya, "Mas, nyari siapa tadi, ya?" Mas, saya nyari Mas Yuda. Mas, ada enggak ya? Mas, oh maaf, Mas, temen kami enggak ada yang Mas Yuda, enggak, Mas. Tadi ada teman saya. Kami kan sudah sampai puncak, kak mas. Terus dia tuh izinnya kencing sebentar lima menit. Tapi nggak. habis itu nggak ada, nggak balik lagi ke tenda. Tuh, berarti sampai sudah sampai puncak, terus turun lagi ke pos tiga ini. Iya mas. walah di sana nggak ada mas. Kan ada puncaknya banyak sana. Nggak ada mas. Nah, dari tadi itu nggak ada yang daki loh mas. Sampaian yang terakhir, yang pertama, kedua dan ketiga itu sudah di puncak semua. Jadi sampai ini kloter terakhir. Jadi nggak ada yang daging. Ya, tadi saya tuh lihat orang banyak yang daging, loh, mas. Nggak ada, mas. Saya tadi habis lihat di pos 3 juga kosong, nggak ada orang. Apa iya, mas? Iya. Nah, lalu saya bilang sama mas ya udah gini aja, mas. Kita bengokin. Mas sudah? Mas tahu temannya sampean ada di pos 2 langsung kami berlima bengok Mas yudah. jadi kami bengok banter-banter yang bengokan pertama itu tidak ada respon bengokan kedua dan ketiga tidak ada respon kami hampir putus asa akhirnya ke keempat ada respon seperti lampu lampu-lampu swat itu Mas Yudha tetupan keempat akhirnya ada oh ada yang balas sih dan ternyata dia berdiri di samping tenda kami pas dia berdiri samping tenda kami tadi yang kami dirikan padahal kami totot -tot tenda itu enggak ada dia di situ dia itu enggak ada di tenda kami dan enggak ada orang situ beneran enggak ada orang enggak ada orang situ tapi waktu dipanggil kok ada orang. Lalu saya bilang ke Masnya itu, Mas itu Mas Yuda sudah di pos 2 Cepat dikejar Mas, selak kehilangan lagi. Oh iya Mas ya Mas, sebentar Mas, ayo kita berangkat, suruh nunggu Mas di situ aja. Oh iya, Mas Yuda tunggu di tempat. Nah, seperti terakhir-akhir gabungan kami untuk Mas Yuda yang ada di bawah. Jadi kami berheran, jadi ke satu, kami heran. Heran kok, ada orang yang tadi betul, -betul gak ada, berdebat sepanjang jalan sampai ke pos mau ke pos empat. Bener di pos empat itu memang gak ada orang, cuma kami yang ada di situ gak ada orang beneran, gak ada orang di pos empat. Namanya sudah pada puncak karena mungkin badai ya mungkin badai jadi orang cepat turun dan cepat ngecam dan yang ada di puncak cepat turun ke bawah mungkin ya jadi memang saya kaget selama saya jaga itu memang ada orang yang muncak ada berku dan dan itu kemana larinya pertanyaan saya itu kemana larinya dan mereka itu semua kemana itu pertanyaan saya itu saya berheran heran tapi saya memendam semua itu saya pendam sendiri dan teman-teman saya tidak saya ajak debat lagi karena mungkin itu suatu larangan di gunung ya tidak boleh membicarakan makhluk halus jadi kami berempat ya hanya diam diam yang sebagian saya ajak sholawat biar hatinya tenang jadi kami selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wadawaiha Jadi kami salawat itu, selawat tibbil kulub, kami ganti gantian salawat Sampai ke pos 4 kami mendirikan tenda Dan orang dari puncak itu turun dan mendirikan tenda juga di pos 4 dan banyak juga yang di pos 4 akhirnya karena di katanya di pos 4 ada di puncak ada badai lagi itu sekitar jam 2 malam ya, jam 2 malam jadi saya di pos 4 barang bareng pendaki lainnya itu mendirikan tenda situ. Dan akhirnya kami mendirikan tenda di sana sambil menunggu teman-teman saya memberikan tenda, saya berkeliling di pos Tempat itu saya berkeliling untuk menyapa pendaki-pendaki lainnya yang sebagian sudah melirikan tenda, sebagian belum dan yang nganggur-nganggur itu saya ngajak obrol ada seorang pendaki yang nganggur dia berdiri menghadap arah angin Mata parah angin dimana angin tuh berasal ya? Jadi awal hembusannya. Saya tanya Mas, ini badai. Mas, nyamang ngapain di sini? Gak takut masuk angin nanti? Terus Mas itu juga, saya nyari anak. Saya tuh punya anak, anak saya tuh lima tahunan. Jadi kira-kira tuh tingginya ya 50 cm di setengah meter gitulah tingginya katanya. E, lah emangnya anaknya kemana mas? itu pertanyaan saya. Emangnya anaknya kemana mas? langsung mas itu jawab. Tadi dia tuh izin sama saya, katanya mau pup. Jadi saya tungguin aja di sini pup. Tapi lama-lama kok nggak balik. Ayo mas kita cari mas. Ayo kita cari Dan bodohnya saya, saya belum melihat wajah. Pendaki itu karena enggak ada penerangan yang bisa anu ya bisa mendukung ya. Jadi saya enggak melihat wajahnya. Dia tinggi karena tinggi sekali, jadi saya tidak lihat. Saya hanya pincang-pincang samping dia. Akhirnya saya bantu tanya-tanya sama pendaki-pendaki yang lainnya yang sana. Mas-mas, ada tahu anak kecil lima tahun mas? Dia katanya hilang, Mas. Hah? Apa iya Mas? Iya, Mas. Kata Bapak itu nggak ada nampak Mas. Jadi pendaki setiap pendaki saya tanyain dan pendaki yang terakhir yang saya tanyain dia itu berani mengingatkan saya. Seperti ini seperti. Jadi ada pendaki yang terakhir yang saya tuju. Saya bertanya, "Mas, ada lihat anak kecil, Mas? Umurnya lima tahun." anak laki-laki tinggian 10 cm, enggak ada mas. Mas-mas tadi saya perhatiin sampean itu ngomong sama siapa? Langsung saya jawab, 'Saya so, ah, mau sama bapak, bapak yang punya anak itu.' Lah, mana mas yang bapak, bapak yang punya anak itu? Mana enggak oh, ada. Harusnya dia juga ikut sama Mas nyariin mau mas sendiri. Uh, dia tadi di sana, bapak-bapak itu sudah hilang, jadi bapak, -bapak itu sudah hilang. Saya kaget, bapaknya tadi kemana ya? Oh, enggak ada. Jadi, saya di keplak di keplak tuh dipukul, ya dipukul muda saya sama masnya yang terakhir tadi. Mas, dari tadi sampan itu ngomong sendiri, loh. Mas, enggak ada anak hilang, enggak ada anak-anak. Daki lima tahunan tuh enggak ada, itu badai, Mas, enggak ada yang keluar. Mas, tadi itu dari tadi, kita sampai tuh ngomong sendiri. Hah? Apa iya, Mas? Iya, Mas. Sampai Sadit itu, itu ngomong sendiri. Ah, Masnya guyon. Masa bercanda ya? Enggak, Mas. Itu sampai dari tadi itu ngomong sendiri. nah seperti itulah kata Mas mendakinya dan saya mulai bingung, ada apa semua ini? Dan akhirnya saya memutuskan untuk balik ke tenda yang sudah jadi dibuat teman-teman saya saya tidur di tenda hingga subuh kami bangun berjamaah soal di tenda habis itu kami langsung persiapan kita melihat sunrise lalu saya masih kepikiran kejadian yang tadi malam kok ada yang nyariin anak ya terus kok saya dibilang ngomong sendiri nah, saya itu bingung jadi saya bingung sendiri Sebenarnya itu ada apa? Tapi saya tidak berani ngomong sama teman-teman saya takutnya nanti mereka takutkan waktu pulang nanti karena lewatnya uh, via Ganci ya ter, Ganci terkenal dengan keindahan dan kemistisannya. Jadi saya tidak akan cerita kepada teman saya dan saya benar sendiri. Setiap perjalanan saya akan hati-hati. Jadi kami pulang itu maghrib jam tujuh kami dari puncak dari pos 4 tepat cepat sebelum ke puncak jadi karena badai tidak memungkinkan untuk puncak persediaan logistis juga logistik juga tidak memungkinkan jadi kami pulang ke bawah ya biar gancik lagi karena sepetang kami ada di gancik jadi kami pulang itu bergandengan satu sama lain empat orang itu bergandengan. saya di depan ketika lewat di pohon yang besar dan itu pohonnya tuh ada airnya terus jadi airnya tuh ngerembes terus saya juga bingung itu air dari mana cuma pohon itu yang ngerembes terus cuma pohon itu sebelum mendaki saya diingatkan sama bapak-bapak yang ada di ganjir mas kalau ada pohon yang ngerembes terus itu ada di jalur ganjek sini kira-kira di pos 2 atau pos 3 itu masa jangan dekat-dekat situ ya mas pokoknya jangan dekat-dekat situ jadi pesannya bapak-bapak yang ada di ganjek tadi seperti itu jadi delalah pas maghrib itu ya ketemu sama pohon itu teman-teman saya pada kehausan jadi dia inisiatif untuk memeras air dari pohon itu dan saya mencegatnya stop jangan lakukan ayo dibalik balik woy merasa cukup banyak kokono di empat saya aku cek dua botol jadi di air minum saya itu masih ada saya bagikan teman-teman saya yang haus dan kami menghindari pohon itu dan selama kami perjalanan itu pasti ada yang seliwer ada suara yang menangis ada suara yang nyanyi dan di atas saya jadi saya itu bisa merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain jika Indra karena bisa melihat saya cuma bisa merasakan saja dan di belakang saya tuh ada sesuatu yang sangat besar sedang mengikuti kami di belakang teman-teman kami maksudnya ya, karena saya di barisan depan Terus saya bilang sama belakang, nah, yang belakang tetap fokus dan tetap selawat di hatinya ya, tetap sholawat, jangan sampai pikirannya ngebleng. Kita akan sampai tujuan dengan sehat dan baik-baik saja. Oke, dari bos saya siap-siap, jawab siap-siap. Dan akhirnya kami tetap sholawat fokus sampai ke pos 2 sampai ke pos gancik akhirnya gandingan tangan kami itu lepas karena begitu uh, seramnya dan angkernya di pendakian ganci ya memang sangat angker dari sana tuh seperti ya tidak bisa dijelaskan kata-kata sangat seram sangat tapi di balik seramannya ada keindahan yang tidak ternilai harganya di sana Jadi waktu sampai di Kancik, saya ngobrol dulu sama teman-teman. Saya bilang, "Hey Andre, saya tuh tadi malam ketemu sama bapak-bapak. Dia tuh tinggi. Dia nyari anaknya yang hilang. Katanya umur lima tahun. Saya langsung ketawa dalam hati saya." Si Andre menjawab, "Loh." Kok bisa anak lima tahun daki ceritanya gimana toh juga musim yang hujan dan badannya sangat besar sangat ceroboh bapak bapak itu ya kini laundry jangan buruk sangka dulu lo saya lanjutin ceritanya kini laundry jadi dia tuh minta tolong sama saya untuk nyariin anaknya dia dan saya nyari keliling keliling tanya pendaki-pendaki di bukit-bukit itu saya tarik enggak ada <tuh> dan ada pendaki yang baik hati dia ngingetin saya mas sampai itu dari tadi ngomong sendiri bapak bapak itu enggak ada hati-hati mas di sini itu banyak uh, sesuatu yang tidak terlihat tapi ingin menyesatkan kita jadi kita bisa jadi hilang jadi bingung kita ingat mas tetap fokus mas jadi Lengkapnya seperti itu tadi malam kejadiannya. Langsung si antri kaget. Wah, untungnya kamu tidak cerita sama saya tadi waktu di puncak. Enggak, Indri, enggak. Sampai saja. Saya tuh memiliki rasa yang sangat tajam. Jadi kalau saya cerita di atas nanti, di atas tadi, ya kamu masih sudah sangat takutan karena kamu di belakang sendiri. Iya iya cie, bener cie oke oke terima kasih ayo kita cepet keluar dan cepet turun dari gancik ini ayo kita ke basecamp ini sudah isya oke kita ke basecamp pelan-pelan saja kalian sini sangat-sangat aman dan sangat-sangat indah pemandangannya yang kami ke basecamp saya di basecamp mandi habis mandi waktu itu habis itu saya dan saya berdoa supaya tidak ketemu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu tadi dan ini pengalaman kami mendaki waktu badai dan habis itu kami tidak berani lagi mendaki waktu badai untuk yang kedua kalinya <laughs> oke selesai dan cerita ini real tidak bohong dan tidak dibuat-buat ini cerita ini real cuma teman saya saja yang saya samarkan saya ganti namanya Tanya asli, tidak ada bohong sedikit pun. Saya janji nggak bohong karena ini saya uh, untuk mohon pada seluruh pemirsa yang mendengarkan. Uh, jika ada kesamaan nama dan sama tempat, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud yang lain, dan saya tidak bermaksud menjelek-jelekan siapapun, dan saya tidak bermaksud menjelek jelek-jelekkan nama gunung merbabu itu sendiri dan saya tidak masuk juga tidak bermaksud menakut-nakuti seseorang saya ingin, hanya ingin berbagi pengalaman saya sekian terima kasih dari saya salam santun semuanya